Bismillahirrahmanirrahim. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa Imam, walaupun para Ahli Hadits, walaupun para sedikit membahas tips selamat dari fitnah Tud-Dajjal. Sebagaimana yang Rasulullah Alaihi s.a.w. kabarkan, tidak ada satu fitnah yang besar yang menimpa umat manusia dibandingkan dengan fitnah Tud-Dajjal. Sehingga tidak ada seorang nabi dan utusan Melainkan mereka telah mengingatkan umatnya akan fitnatul dajjal. Diterangkan oleh para ulama rahimahumullahu jami'an, agar kita selamat dari fitnatul dajjal, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama dan yang paling utama adalah kita menanamkan ketohidan kita. Kita menanamkan ketohidan kita di dalam diri kita khususnya adalah tauhid al-asma wa sifat. Kita memahami dan mempelajari nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dajjal akan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dajjal minta disembah oleh umat manusia. Maka dari itu kita harus mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh makan dan minum. Sementara dajjal butuh makan dan minum. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha melihat. Sementara dajjal adalah makhluk yang buta matanya. Yang buta salah satu matanya. Maka dengan kita mempelajari asma dan juga sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan salah satu bagian daripada tauhid, Maka kita akan selamat dari fitnatul dajjal siapapun yang bertemu dengan dajjal dia akan mengetahui bahwasanya pengakuan dia sebagai tuhan adalah bohong belaka karena tuhan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha melihat tidak buta sebelah matanya Allah Subhanahu wa taala butuh makan dan minum sementara dajjal butuh makan dan minum kemudian hal yang kedua ikhwatul islam wa khatifuddin saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon perlindungan dari fitnatul dajjal. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa yang terdapat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu jami'an menegaskan kepada kita idza faragha ahadukum min at-tashahhudil akhir falyata'awadh billah min arba' apabila salah seorang di antara kalian telah selesai membaca doa tasyahud akhir di tahiyat akhir dalam solat solat kita falyataawaz billahi min arba' maka hendaknya dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat hal min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksaan api neraka. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur. Mintalah kepada Allah Subhanahu perlindungan dari siksa kubur, mintalah perlindungan kepada Allah dari fitnah kehidupan dan kematian dan yang paling terakhir mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan fitnah Dajjal. Sehingga redaksi Doa tersebut yang kita panjatkan sebelum salam dalam salat-salat kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnatul dajjal adalah Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzab al-qabri wa min mahya wal mamadi wa min syarri fitnatil dajjal. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika memohon perlindungan kepadamu ya Allah min adzab jahannam dari Siksaan api neraka jahanam, wamin azabil kubri dan dari siksa kubur, wamin fitnah til mahya wal mamati, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, wamin syarri fitnah masih dan dari kejahatan fitnah Dajjal. Kemudian tips yang ketiga, agar kita selamat dari fitnah Dajjal, fitnah yang sangat luar biasa adalah dengan kita menghafal 10 ayat pertama dari surat al-kahfi. Dalam hadis yang sahih. Dari An Nawas ibnu Sam'an radhiyallahu anhu arda Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan tentang Dajjal, lalu beliau alaihi salat wasallam memberikan arahan kepada siapapun diantara umatnya yang sempat bertemu dengan Dajjal. Apa yang seharusnya dilakukan? Beliau alaihi salat wasallam bersabda, "Famn adrokahu mingkum, faliyakra alaihi fawatihas suratil kafir." Faman أَدْرَوْكَ مِنْكُمْ faman أَدْرَوْكَهُ مِنْكُمْ Maka barang siapa di antara kalian yang sempat bertemu dengan Dajjal فَلْيَقْرَعْ عَلَيْهِ Maka bacakan kepadanya fawatihah suratil kahfi yaitu ayat-ayat pertama dari surat al-kahfi Berapa ayat? Dalam hadis Abu Dardak anhu arda Nabi SAW menjelaskan من 10 ayat min awal surah al-kahfi ushima min fitnatid dajjal. Man barangsiapa yang hafal 10 ayat 10 ayat min awal surah al-kahfi dari awal surat al-kahfi. Jadi yang dimaksud awal-awal ayat dalam surat al-kahfi adalah 10 ayat yang pertama. Janji Nabi sallallahu alaihi wasallam ushima min fitnatil masiihid dajjal. Dia akan terjaga Allah lindungi dari fitnah al-masihid dajjal dan yang keempat. Dan ini yang paling utama. Dan ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh semua bagi mereka yang ingin selamat dari fitnah Ad-Dajjal ini. Yaitu apa? Kita menyingkir, menjauh dari Ad-Dajjal. Jangan sekali-kali muncul dalam benak kita, dalam pikiran kita penasaran ingin melihat siapa tahu itu Dajjal. Seperti apa rupanya? sudahlah kita percaya apa yang Rasulullah SAW kabarkan kepada kita tentang ciri-ciri fisik dia, nggak perlu kita penasaran melihatnya secara langsung. kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada kita dalam hadis Imran Ibnu Husain, Rabbia Allah arda. ayat Imam Muslim, rahimahullah Taala. Beliau mengatakan, man sami'a anad-dajjal qad kharaja fal anhu. Barang siapa yang telah mendengar bahwa siya Dajjal telah keluar. Dajjal telah keluar. Maka hendaknya dia lari darinya. Menjauh darinya. Lari sejauh-jauhnya. Jangan dekati dia. Jangan datangi dia. Kenapa? فَوَاللَّهِ أَنَّ الرَّجُّلَ لَا يَأْتِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُ mu'min مُؤْمِنِ tabi'uhu Demi Allah. Karena akan ada seseorang yang merasa penasaran dengan Dajjal. Lalu dia mendatanginya dengan penuh percaya diri. Dia pede bahwasanya dia bisa menjaga keimanannya. Dia bisa mempertahankan akidahnya. Dia tidak mungkin terfitnah dengan dajjal, dengan iman yang dia miliki. Wahuwa yahtasibu anahu mu'min. Faya Tapi ternyata dia akhirnya mengikuti Ad dajjal. Kenapa? Mimma <tuh> bihi Karena saking hebatnya fitnah-fitnah syubuhat yang ditebarkan oleh dajjal. Yang dilontar oleh dajjal. Oleh sebab itu ikhwat al-islam Saudara dan saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangsiapa di antara kita yang ingin selamat dari fitnah yang sangat luar biasa ini, yang sedikit sekali orang bisa selamat darinya, kecuali mereka-mereka yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lakukanlah empat hal ini. Kalaupun kita tidak menemui Dajjal, maka pesankan kepada anak keturunan kita, kita wasiatkan kepada mereka untuk melakukan empat hal ini: yang pertama, perkokoh keimanan perkuat tauhid khususnya tauhid al-asma wa sifat. Kita mengenali dan mempelajari, memahami nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah dajjal. Yang ketiga, menghafalkan 10 ayat pertama dari surah al-kahfi dan yang keempat dan ini yang paling manjur adalah kita menjauh lari sejauh-jauhnya saat kita mendengar dajjal telah keluar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran semata dari Allah Subhanahu Wa Taala, kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuninya dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita dan juga anda sekalian dari fitnah dajjal, dan juga anak keturunan kita. Demikian, Subhanakalauhu bihamdik. Ashhadualla an illa anta. Astaghfiruka wa tu bi lailik. Thummasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.